Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita berkesempatan kali ini di unggahan pertama ada kabar mengenai kuasa hukum Rizky Bilar yang baru, yakni Bapak Hot masih tompul. Pengacara Rizky Bilar ini akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan persahabat. Ini langsung disampaikan saat wawancara di Polres Metro Jakarta Selatan. Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Pecinta Lesti fati. Kalimat caption panjang pun dituliskan. Oh, ceritanya mulai insecure, makanya ganti pengacara. Geng, lalur hijau takut gak sama pengacara yang sekarang? Kagak. Dede Lesti punya Allah. Dia lagi cerita loh di depan Ka'bah. Gimana takut gak kalian? Ya takutlah, makanya ganti pengacara, padahal pas masih sama bandit citayem seru ya, banyak keceplosannya. Itu persahabat ya, tentunya Rizky Bilar dan pihak keluarga mengganti pengacara langsung Bapak Hot masih tompul untuk menangani, menangani proses masalah KDRT ini. Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan di postingan ini, salah satunya dari akun Rika priani 14 mengatakan, Minta penangguhan, penahanan, atau minta waktu buat bujuk atau bahkan intimidasi korban supaya cabut laporan. Secara pelaku sekarang pengacaranya nambah ada Hotman sama siapa tuh pengacara yang bekas pengacara Almarhum Almarhumfi katanya tuh ya. Ada juga tanggapan lain persahabat dari akun Ye Delfino mengatakan, Aku sih tim pengacara yang kemarin banyaknya postnya tanpa klarifikasi udah kebuka semuanya, kan asik bisa ketau bareng-bareng. Itu beberapa tanggapan dari fans dan netizen Selanjutnya kita lihat juga bersahabat masih di akun Instagram yang sama Mengunggah video ini ketika Rizky Bilar, Leslie Kejora lagi syuting cinta abadi Leslar, TV. Perhatikan baju yang dikenakan oleh Rizky Billar Ini persis banget saat waktu mau melemparkan bola biliar ke arah Lesti Kejora kita lihat persahabat ya di kalimat komentar di sini banyak sekali tanggapan juga yang diberikan diantaranya dari akun Anggimo Aufa mengatakan aku tuh sampai muter-muter mikir kok bisa omongan sama tingkah laku beda dia bilang Leslie pelengkap hidup iya pelengkap buat pelampiasan emosi itu tanggapan dari fans ya untuk Rizky Billar yang tentunya tidak terlihat di kamera, persahabat ya. Saat syuting JAL, mereka memang rukun Tetapi di balik kamera, wow Ternyata, Rizky Bilar, persahabatnya, tempramin banget Sampai melemparkan bola miliar ke Lesti Keciora Kemudian, disimak juga, persahabat ya, Kabar terbaru yang kita dapatkan Rombongan keluarga Bunda Lesti Ada Ustaz Sugi juga Ini mendadak pulang ke Jakarta, persahabat ya. Lagi mau OTW, para perhatikan, ada ayah kecil, mudah-mudahan sehat ya. Untuk keluarga besar, kita selalu mendoakan yang terbaik untuk Bunda Lesti dan keluarga. Kita lihat juga, para sahabat, di postingan selanjutnya, Lesti mendadak pulang, Bilar tersangka Lesti sekeluarga mendadak pulang ke Jakarta. Info ini kita dapatkan dari tim Boy Lesti Fatila, Solo Disini ada sebuah kalimat juga, pengurus tiket Lesti sekeluarga di Madinah. Lukman menyebut mereka pulang mendadak karena ada urusan di Jakarta. Tuh persahabat ya. Ada urusan di Jakarta, rombongan umroh Lesti terdiri dari 13 orang. Terdiri dari keluarga, pegawai, dan Ustaz Suki Al-Buguri. Mereka naik pesawat dari Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Hari Rabu, tanggal 12 Oktober, waktu setempat. Bismillah, persahabat, ya. Doakan. Mudah-mudahan, inilah kesayangan kita sampai Indonesia dengan selamat. Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk Bunda Lesti, keluarga, dan semoga permasalahan ini cepat terselesaikan dengan baik. Lukman, lo membagikan tiket dan boarding pass untuk Lesti dan keluarganya total 13 orang. Doakan yang terbaik, ya. Bismillah. Semoga keputusan yang diambil oleh Bunda Lesti Kejora itu keputusan yang terbaik Selanjutnya per sahabat, ya, kita lihat nih ada tentunya tiket keberangkatan Bunda Lesti dan keluarga besar ke Jakarta Insya Allah tiba pagi hari ini harus dipersahabat rombongan berjumlah 13 orang Bismillah ya bu, doa yang terbaik untuk Bunda Lesti, amin Berikutnya juga ada sebuah kalimat dari Alfat 21 tidak pas jika kasus ini disamakan dengan ujian Nabi Nuh, Nabi Yunus, Nabi Luth dan para Ambiya, dan ulama lainnya. Konteksnya berbeda. Oke, ujian atau apalah dikata, tapi jangan menutup mata. Jika musibah, acap kali bukan hanya untuk menguji, namun untuk teguran dan peringatan. Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan. Bukannya tidak suka jika disangkut bautkan dengan agama, tapi jika tidak pas, jangan dipaksakan. Musibah bukan hanya untuk menguji, tapi harus lebih introspeksi diri. Dari setiap kesalahan, jika salah sudah tidak dilakukan, mungkin memang ini ujian dari Tuhan. Mudah-mudahan ini juga jadi pembelajaran banget ya untuk semuanya. Stop KDRT untuk semuanya. Berikutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah kalimat komentar yang diunggah oleh akun emaknya lesti fatih dari selvia7863 di situ mengatakan, Woy! Dari awal ngunduh mantu aja si Rizky Bilar udah kasar sama Lesti. Vendor yang nanganin mereka aja sampai kaget dengan ucapan Bilar yang kasar sama Lesti. Selama ini Lesti menutup aib suaminya dan selalu membela suaminya apabila ada yang hujat Bilar. Gak tahu terima kasih punya istri solehah mau nyari yang gimana lagi kau Bilar. Itu kalimat yang tentunya diberikan persatabatan untuk Rizky Bilar. Karena Rizky Bilar saat menuduh mantuk persahabatnya sudah kasar kepada Lesti Keciora Akhirnya semuanya terlihat sekarang persahabatnya saat Bunda Lesti melaporkan ke kantor polisi Dan tentunya persahabat kita juga mesti menunggu kabar terbaru berikutnya Mudah-mudahan ada titik terang dalam permasalahan ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel Lesti Fati Update yang akan selalu memberikan kabar terbaru mengenai Bunda Lesti Keciora Bagaimana tanggapan kalian selangkah berkomentar meng mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.